Assalamualaikum, aloha guys Pada video kali ini kita mau jalan-jalan ke salah satu wisata yang ada di sekitar kota Medan Namanya adalah Central Park Zoo and Resort Yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, Kilometer 20, Desa Sugau, Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Central Park Zoo and Resort adalah tempat rekreasi keluarga yang dekat dari area Kota Medan. Berada di Central Park Zoo and Resort tentu akan membuat terhibur sebab banyak tema wisata dengan konsep terintegrasi bisa dinikmati di sini. Mulai dari kebun binatang, akuarium, wahana waterpark seru, taman bermain dan spot kuliner tentunya. tapi untuk saat ini kita akan berfokus pada wahana waterpark di Central Park Zoo and Resort saja ya guys Habiskan waktu liburan bersama keluarga atau sahabat di Central Park Zoo and Resort ini pasti menyenangkan. Bukan hanya karena banyaknya wisata yang bisa kita pilih dan nikmati, melainkan harga tiket untuk berwisata di Central Park Zoo and Resort juga sangat terjangkau bagi setiap golongan. Untuk hari Senin sampai Jumat, 30000 per orang, sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta hari libur Rp40.000 per orang. Waterpark yang tersedia di Central Park Zoo and Resort bisa memenuhi kriteria ideal bagi yang menyukai wahana air. Posisinya yang berada di ruang terbuka membuat tempat ini sangat mudah menarik perhatian pengunjung. Kita juga diberikan pilihan untuk bisa menyewa gazebo untuk bersantai dan juga loker serta balon pelampung untuk melengkapi bermain di waterpark ini. Park ini menyajikan kolam renang dengan segala permainan di dalamnya. Di tengah kolam, ada perosotan spiral dan water slide lurus yang cukup panjang. Wahana lainnya ialah lazy river, yang sekaligus menjadi daya tarik di sini. Tidak hanya mudah mudi pengunjung dewasa bisa ikut menikmati sensasi menyegarkan di air kolam Central Park Zoo and Resort waterpark ini cukup luas sehingga bisa menampung puluhan orang dan kedalaman kolam juga bervariatif sehingga menyenangkan bagi semua umur untuk kolam dewasa juga dipisahkan dengan kolam anak-anak ya guys Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat dan bisa membantu memberikan referensi untuk lokasi liburan bersama keluarga maupun sahabat Bantu support kita terus ya guys Like jika kalian suka, share jika dirasa bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya Sampai ketemu di video berikutnya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh